Tidak ada hal yang selalu membuatku merasa sukar mengilaskanmu, Kecuali kau datang lagi, lalu hilang. Ketika aku merasa bahwa aku sudah sangat siap untuk jauh darimu, kau datang kembali tanpa rasa sungkan sedikitpun, lalu mengacaukan segalanya. Kau tidak pernah tahu tentang cara yang telah aku tempuh untuk tetap berpura-pura terlihat baik-baik saja tanpamu. Dan bodohnya, aku tidak pernah sedikitpun keberatan dengan kedatanganmu yang semuamu saja. Ketika orang lain mungkin melihatku atau menilaiku sebagai seseorang yang terlalu bodoh karena terus menginginkanmu, aku justru merasa semua itu bukan masalah bagiku. Jika kau datang, tidak ada kesal sedikitpun padamu. Dan benar, ternyata kadang-kadang berjuang terlalu keras, malah membuat seseorang tidak mampu menyadari kebodohan yang sedang menjebaknya. Entah aku yang buta sebab terlalu larut dalam perasaan ini, atau aku memang sebodoh ini sebab selalu menerimamu dengan lapang dada. Rasanya berbagai cara telah kuupayakan dengan sekuat tenaga di saat aku berusaha mati-matian menahan rindu yang ada. Saat itu aku lalu berpikir bahwa aku akan mampu melewatinya, aku akan mampu terbiasa tanpamu. Tapi pada kenyataannya, kau datang lagi dengan maksud yang lain. Kau mempermainkan segala upayaku dengan begitu tega. Tidakkah kau berpikir akan lelahnya sebuah perjuangan untuk lekas mengilaskan sesuatu yang belum siap untuk dilepaskan? Andai aku bisa memintamu untuk pergi jauh, tidak dengan cara seperti ini, datang lalu tiada lagi. Kau seolah hanya menjadikan ini sebuah permainan. Tak ada lagi kesetiaan yang pernah kau janjikan. Tak ada lagi keindahan. Hanya aku yang terluka dan mungkin kau sudah lupa Berhenti mengacaukan perjuanganku Aku berbalik arah kini sedang memperjuangkan hatiku sendiri untuk melupakanmu Kau bukan hanya akan meremehkan segala usahaku Tapi kau juga membuatku menjadi seseorang yang tidak percaya diri Seseorang yang tidak percaya kemampuannya sendiri Dan entah aku akan semakin kuat Aku justru semakin terpuruk setelah ini. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang kuat. Jikalau suatu hari aku memintamu untuk tidak datang lagi, kuharap kau bersedia melakukannya. Mohon jangan seperti datang, tapi hanya sekedar bayang-bayang. Jika sudah ingin pergi, tolong lakukan dengan jangka waktu selamanya. Ku sudah siap dengan segala kemampuanku Cobalah lebih tegas lagi tentang ingin pergi atau tetap tinggal Ku harap ada satu saja yang sekian banyak usahaku Yang membuatku mampu mengikhlaskanmu Bukan lagi seperti layangan yang mampu kau tarik ulur Dengan semaumu Pergi lalu datang lagi tidak ada ku temui lagi sedikit pun janjimu dulu. Keadaan berbalik jadi sebuah kesedihan yang seolah tak berujung. Aku menunggu hari di mana aku tidak lagi mencarimu. Di mana aku biasa-biasa saja tanpamu. Bantulah keinginanku ini. Walaupun kadang aku masih berpura-pura memintamu untuk tidak datang lagi. Tapi nanti akan datang waktunya tidak lagi. Tidak lagi kau kutunggu. Kau akan kuminta untuk pergi. Dan tidak akan kuminta untuk kembali.